Ya, ada masalahnya, ada lagi eh, lagi kamu rasa ya, ya. ya, ya. namanya tadi, bak, bak, bak, kamu tuh udah empat kali lho ya, ya, ya, ya, tadi ya. kali salah, ya. Out. di bintang enggak, Pernah dengar pernah dengar ada Suara hai, hai, hai, Jadi hai, hai, gini Kan malam itu tuh dia tuh hai, Di sebuah hai, nah, siangnya udah tahu ya eh, biar marah-marahnya dapat ini biar, dapat marah udah, suara rakyat alun alusi alusi nasinda, kena alusi nasinda, bagus, pokoknya alun alun sinasinda, dibangun dibangun, langsung aja, J Asmara Asmara Yeah tapi itu juga, tapi itu juga, udah udah udah udah udah ya sampai akhir, kamu kayak tekad, tapi pemutar kamu kalau musik udah kamu sampai akhir tuh, kalau di musik dari ya. awal sampai akhir tuntas bentuk. Kamu Aku lagi kamu Aku ingin di Aku ingin nyanyikan lagu duduk, duduk, duduk, bergerak kalau harmoniku masuk, diam dari awal, nah dari awal 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, kalau di beda, harus kompak beda, kompak kalau kalau dapat patungnya. Oke, okay, okay. aku. eh aku, lagi sekali ya, lagi sekali ya. Aku rekam nih. Aku ikutin bos. Ya. Ya, ya. Aku aku ya. Okay, ya, ya, <laughs> ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. kamu kan kalau udah tahu bunyinya, kamu tahu nadanya di danger aku kamu lupa dance club ya? sering aja ya? gak, dance club kalian udah di konser? dipotong aja kita nih yang punya tempat yang punya tempat setiawan santai oh ini orangnya Wah, dia Dokter Strange di quella. Dia lagi. Dia lagi masuk di menara. Wah, prima itu. Dia lagi mencoba jadi Dokter Strange sekarang.